Bollinger Bands, bagaimana cara kerja indikatornya? Bollinger Band adalah indikator yang mengatur kisaran pergerakan harga aset. Indikator ini terdiri dari tiga garis moving average, satu di tengah dan dua lainnya terletak pada jarak yang sama dari garis tengah. Lebar rentang garis dihitung dengan rumus standar deviasi. Koefisiennya dapat ditetapkan dalam pengaturan indikator. Semakin tinggi koefisien, semakin luas jangkauannya dan semakin jarang grafik akan mencapai garis tersebut. Periode adalah jumlah lilin yang digunakan dalam penghitungan parameter indikator. Penambahan periode memperhalus koridor, tetapi tidak menjamin peningkatan akurasi indikator. Saat harga mendekati atau menyentuh salah satu garis, kemungkinan pergerakannya bergeser ke arah yang berlawanan. Jika grafik menembus garis luar, maka menandakan kemungkinan harga terus menjauh. Semakin tinggi volatilitas di pasar, semakin luas koridornya. Jika indikatornya menyempit dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya akan mengindikasikan permulaan pergerakan kuat di pasar. Indikator Bollinger Bands baik dikombinasikan dengan indikator lain. Karena jika hanya menggunakan indikator ini saja pada saat terjadi tren yang kuat, prediksinya menjadi tidak akurat. Semoga trading Anda sukses!